<laughs> Pantoro balik Balik Pantoro Eh? Serat, pengantar serat, serat, serat, serat, vaksin, serat, serat, serat, serat, serat, sih serat, serat, serat, serat, serat, serat, serat, serat, serat, serat, serat, serat, serat, Pak di itu berapa dik pang Uka, Uka. dan di itu itu pas 5 ini terus 5 ya mulas kasir tarik kopi -tari. mana ya wis kasir umur <tuk> <tuk> pul dapat. dolar-dolar tuh. 11 10 dolar, poli surat lagi itu asli dari mana sih? apa apa aplikasi aplikasi kayak apa sih? Power sini laptop. Ini harga ini laptop anak. <tuh> Tapi kan aku kan dengan aku, enak. masih Tapi kan guru pink pirang di ini. Iya, cuman kan paling durasinya. Toleri Betul. ya. beda do kagak lima